Hai hey, teman kopi asik kembali lagi bersama saya Eko Gunawan di pojok ngopi asik kali ini saya akan mengajak teman saya untuk banyak berbincang di sini ya banyak berdiskusi tentang apa topiknya Pokoknya jangan sampai tinggalin channel ini tonton terus sampai selesai nah saya akan panggilkan dulu teman saya ya ini dia Desa Dikurniawan silakan Dika halo teman ngopi asik halo Mas Eko apa kabar dimas selama gak ketemu kita ya Iya, yeah, benar. Nah, Deka, kalau bicara Deka ini siapa sih Deka? Kenalin aja deh ke oh. teman ngopi asik, siapa sih Deka sebenarnya? Deka ini temannya Mas Eko pastinya ya. Iya <laughs> pastilah. Oke. <Okay. laughs> oh. <laughs> ya, oke, okay, teman ngopi asik perkenalkan saya Desani Kurniawan, biasa dipanggil Deka ya, dan saya seorang trainer spesialis uh, untuk spesifikasinya di dunia asuransi ya dan saya bekerja sudah hampir 10 tahun di bisnis ini Mas Eko ya Mas Eko juga wow, tahu lama banget heeh mm -mm. duk ya kelamaan kayaknya ya <laughs> tapi Ya, yes, tapi di sini uh, di pekerjaan ini banyak mengajarkan hal yang positif sekali, hal yang baik. Kita bisa mengajak orang sebenarnya merubah hidupnya lebih baik nih. Tapi, yeah. tapi ada ada ada tantangannya juga banyak tantangannya. Jadi mungkin hari ini kita akan sharing soal itu kali mas Eko ya tantangannya seperti apa? Ah benar, cocok sekali karena kalau kita bicara tantangan pasti akan banyak teman kopi asik nih yang penasaran nih tentang apa nih penasarannya ini ya tentang tantangan itu apa? kayak gitu. Nah nanti kita akan bahas banyak tentang hal apa nih, Dika? Banyak hal, Mas. Uh, intinya kita akan meluruskan sesuatu nih yang selama ini di Bangkok, ya. Supaya masyarakat tentunya, khususnya subscribers Mas Eko nih, bisa teredukasi dengan baik, bisa memilih-memilih beberapa hal yang memang positif buat hidup mereka nanti itu, Mas. Kita akan bikin simple. Jadi, kok. yes. Tapi sebelum kita mulai ini suruh ngapain nih, kira-kira, Mas? iya <laughs> tenang aja yang paling penting kita banyak diskusi sih nantinya ya. ya nah kita akan diskusi ya sebentar lagi ya tapi jangan lupa teman-teman ya. Te buat teman ngopi asik yang belum subscribe harus segera subscribe karena gratis subscribe itu dan juga share deh ke banyak grup BA kamu ya biar semuanya nonton ngopi asik karena semua nonton ngopi, uh, nonton ngopi asik ini gratis juga bener gak dis Dekasandi Sandi betul banget ya ini kok namaku jadi panjang lagi ya, mas panggil panggil, <tuh>, panggil Dika aja, aja ya Dika, ya, aja, ya, Dika aja ya biar enak ya oke okay. ini ini efek efek pandemi nih, kelamaan kita nggak ketemu ya bener lama deh kita nggak ketemu hampir setahun lebih ya setahun setahun Habis lebih setahun. Ya. setahun lebih bener setahun lebih setahun lebih ya hampir hampir malam mau dua tahun kayaknya kalau ketemu Marut lagi oke okay. nah Dika kita akan bahas ya sesuatu hal ya oke okay, tunggu ya teman ngopi Asik simak terus Bojok ngopi Asik, asik. Baru Dika Nah, teman ngopi asik Apa yang akan kita bahas? Eh, saya akan lihat dulu nih ya Di berita-berita di handphone dulu Iya, <gat> yeah, lihat apa nih mas? Berita ini apa nih berita di handphone nih Dika nih, nih, nih, nih yang menarik nih <gat> Ini nih, ini yang, yang sering menggelitik ya Beritanya Asuransi pendipu oh, dibat, dibat, dibat. Serem dibat. banget ya Serem banget serem, ya. serem. Ini Saya sudah uh, dijanjiin Seperti ini tetapi kenyataannya Setelah tahun berjalan Gak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh agen asuransinya waktu itu Nih Terus ini juga Saya merasa ditipu karena tidak sesuai dengan janji dari si agennya. Ini banyak juga. Ini sampai ada yang marah-marah juga nih Dek banyak dan beberapa malah bahkan sharing video mas sharing video mereka marah-marah datangin kantor asuransi gitu ya mereka itu bahkan mengeluarkan uh, apa bisa jadi kata-kata kotor ya kebun kebun binatang keluar semua dari dari mulutnya mereka nih luar biasa sekali dan ini menarik harus kita bahas kenapa karena uh, apa namanya masyarakat mungkin bisa jadi mengeneralisasi mas gitu dan penting penting banget nih channel-channel seperti ini kita uh, apa kembangkan kenapa karena ini bisa jadi media edukasi sebenarnya buat masyarakat masyarakat di luar sana yang yang belum paham atau melihat hanya sebelah mata saja gitu mas tapi yang jadi masalah yang musik itu sejak saya pertama kali ya tahu tentang asuransi sekitar tahun 90-an tahun 90-an ya tahun 90-an itu uh, banyak media yang menyorot bahwa asuransi itu banyak klaim tidak dibayarkan seperti itu ya Terus kemudian uh, ada juga dikatakan bahwa ya uangnya hilang. Nah itu seperti itu banyak sekali. Nah sekarang ini yang akan kita bahas banyak hal nih tentang asuransi itu melakukan penipuan. Tapi ini bener gak sih asuransi itu melakukan penipuan? Ini yang perlu kita kupas ya tapi bukan dikupas ya saya. Aku nggak tahu nih ini ini uh, konteksnya yang kita bahas ini uh, dia menipu itu seperti apa sih Dekah? Kalau kita baca ini tadi oke, okay. nah jadi kita harus lihat dari berbagai perspektif sebenarnya mas, ya, dan tentunya teman-teman di luar sana juga sama harus melihat dari berbagai sudut pandang gitu kan, maka bicara kalau soal tipu-menipu, berarti kan salah satu pihak akan merasa dirugikan, pihak lain diuntungkan gitu kan, tapi e, balik lagi nih, tujuan awalnya seperti apa, gitu, dan kalau bicara soal tadi mas Eko bilang bahwa oh, e, saya sudah sudah nyimpan uang lama nih, tiba-tiba uangnya hilang dan segala macam, gitu ya, dan terus nasabah atau orang-orang di luar sana yang memiliki asuransi dan memang seperti itu, merasa marah, ya wajar kenapa? karena mereka merasa dijanjikan, gitu kan, merasa dijanjikan akan dapat uang dan jangan salah loh, ya, kita harus respect sama mereka yang uh, berusaha menyisihkan sedikit uangnya untuk membayarkan premi asuransi ya, jadi ketika produk nggak sesuai yang dijanjikan jadi sangat wajar mereka akan marah gitu loh mas, dan ini yang harus kita lurusin kenapa? ternyata e, banyak hal yang memang belum diketahui masyarakat, khususnya nasabah-nasabah asuransi, mengenai produknya itu sendiri begitu mas nah Dika, gini nih, kalau aku di posisi nasabah bisa jadi marah-marah juga loh sama lah mas, karena kadang, mm -mm. Bener juga sih, karena gini nih, seringkali uh, agen asuransi itu lebih banyak mereka itu uh, menjelaskan tentang, atau mengiming-imingi ya, atau menjanjikan tentang nilai tunai. Sebenarnya di situ nih, iya kan, nilai tunai yang akan didapatkan nanti 10 tahun kemudian dapat sekian kayak itu. Tapi kenyataannya, nah ini setelah 10 tahun nggak sesuai, dan jadi ya jadi masalah, bisa jadi. Entah, aku nggak tahu ya ini ya, apakah agennya atau si nasabahnya juga nggak tahu tentang karakteristik produk yang dibelinya itu loh, DK Nah, itu biasanya menjadi masalah karena uh, kedua belah pihak itu harus sama-sama saling memahami sebenarnya. Apalagi kalau seorang tenaga pemasar itu, mereka punya apa ya, bisa dikatakan punya amanah gitu loh. Ketika menjelaskan produk itu nggak boleh setengah-setengah. Dan yang terjadi saat ini adalah banyak sekali produk, ya, khususnya produk-produk yang mengandung investasi di dalamnya, itu hanya di, hanya disampaikan atau diedukasi atau disampaikan kepada masyarakat uh, di luar sana. Itu rata-rata hanya keuntungannya saja dengan konsekuensi dan resikonya itu kan disampaikan mas gitu dan kalau ngomongin dari uh, dulu mas aku bilang tahun 90-an gitu ya tentang asuransi gitu kan mungkin pada saat itu tidak banyak pilihan gitu kan, jadi mau gak mau semuanya buku rata, ngerti atau tidak ngerti nasabah, yang penting closing gitu kan, itu, itu yang kadang kemudian berasanya sekarang masyarakat e, banyak yang merasa dirugikan, akhirnya mereka meluarkan bahasa-bahasa yang, atau jargon-jargon negatif terkait dengan asuransi, gitu kan bahkan ada ada istilah tuh orang takut ketemu agent asuransi gitu kan, bahkan e, seolah pekerjaan seorang agent asuransi itu pekerjaan yang menakutkan gitu loh mas ya, padahal di luar itu, pekerjaan percaya pribadi ya ini ini ini opini saya pribadi. Seorang agen asuransi itu bisa dikatakan pekerjaan paling mulia deh, ya nggak uh, mulia itu mungkin kita sering dengarnya nggak cuma dokter, nggak cuma perawat atau orang-orang di dinas sosial gitu ya, tapi bicara as agen asuransi jangan salah loh. Sekali kita memberikan produk yang terbaik buat nasabahnya, ya maka itu akan menjadi imbal balik yang luar biasa buat nasabah maupun buat kita sebagai agen gitu loh mas, gitu. Nah, Dek kalau tadi kita sudah bicara banyak ya tadi tentang mengupas termasuk bahwa uh, profesi sebagai ajen ekseransi itu kan adalah pekerjaan mulia juga kan? Mm -hmm, betul mas. Tetapi di sini yang jadi permasalahannya, nasabah ini sedang marah-marah nih, kecewa. Terus yang si salah siapa ini kalau kita lihat dari situ? Ya dan da, dan gak hanya itu Mas e, jadi beberapa nasabah bahkan bikin kayak komunitas atau e, bisa dikatakan community yang memang mereka ngumpulin orang-orang yang kecewa dengan asuransi gitu kan Nah kalau ngomongin soal siapa yang salah sebenarnya kita harus kita harus cari tahu dulu nih ya karena ada dua kemungkinan kita kita nggak bisa saling menyalahkan dalam hal ini ya kemungkinan yang pertama adalah memang nasabahnya tidak mau tahu ya, atau bahkan memang nasabahnya hanya sebatas, uh, apa namanya ah saya percaya aja deh sama agent, gitu ya nah dari sisi lain adalah, si agent itu sendiri nih mas, agent itu ketika mereka melakukan uh, proses penjualan, apakah betul-betul sudah mengedukasi dengan baik kepada nasabahnya karena kalau ditanya di produk yang terbaik apa di asuransi jiwa kita nggak bisa sebut merek ataupun jenis produknya apa, tapi kita kembalikan bahwa produk yang terbaik buat nasabah itu sendiri adalah produk yang sudah kita atur, kita buat ya Sesuai dengan kebutuhan nasabah, atau bahasa kerennya, itu di-beseling lah, Mas. Gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan. Kenapa? Karena agent tidak mengetahui dengan jelas kebutuhan nasabah seperti apa. Kemudian, produk yang diberikan oleh agent kepada nasabah ternyata, at the end, itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. ya Itu kenapa yang Mas Eko tadi cerita di awal tuh, banyak sekali orang yang teriak soal nilai tunai. Ya, dan itu betul sekali, kenapa? karena beberapa uh, produk khususnya yang unit link atau produk asuransi terkait dengan investasi itu biasanya yang didahulukan diceritakan adalah soal investasi Nah, Padahal jauh, ya, itu. Padahal jauh gitu. dari investasi kita ngomongin soal hal-hal yang sifatnya proteksi dan dan menurut saya pribadi, kenapa saya bilang mulia proteksi itu sendirilah yang mempersiapkan segala sesuatu untuk kehidupan kita nanti sebenarnya. Bukan nilai investasinya gitu, ya. Cuma ya jadi masalah. Bukan gini. investasinya. Gini, hmm. Deka. Nih. <laughs> <laughs> ini deh kak, nih. Ini kalau ngomong masalah ini, nih. karena gini loh. Iya. Kadang saya sendiri tertarik atau orang lain, atau mungkin nasabah tertarik kalau diiming-imingi tentang nilai investasi yang akan didapat itu gede kayak gitu loh yes, betul ah ya, bener kan? Yeah. Ya benar, benar. Karena apa itu? Itu, itu udah hukum ekonomi, Mas. Itu udah sifat manusiawi. Pengen untung itu wajar banget. Makanya nasabah-nasabah yang memiliki produk asuransi yang bersifat investasi, kemudian investasinya tidak sesuai gitu, terus kemudian kecewa dan marah. Kita lihat, karena kalau misalkan nasabah itu memahami produknya dengan baik, maka ketika mereka kehilangan uang di dalam bentuk investasi pada unit linknya, mereka nggak akan marah karena itu merupakan salah satu resiko yang dihadapi. Tapi mereka harusnya tetap tenang, kenapa? Sekalipun nilai tunanya tidak terbentuk lagi atau tidak tidak tidak surplus, ya mereka masih tetap punya yang namanya proteksi. Apa sih proteksi? Ada proteksi income, pensiun dan segala macam gitu, termasuk kesehatan Nah, karena dari awal banyak sekali, mohon maaf ya bukan mendiskreditkan ya, banyak sekali tenaga pemasar, tenaga pemasar yang bisa dikatakan dalam tanda kutip ya yang asal mau jual aja nih, gitu kan jadi Menjual apa yang diinginkan nasabah. Sebatas, oh nanti untung ya. Cukup bayar sekian tahun, kemudian nanti cair. Uang 100% kembali segala macet Ditambah lagi, produk-produk zaman dulu tuh, belum sebanyak sekarang tuh perkembangannya. Jadi orang berharap. Kebayang nggak, Mas Eko? 10 tahun nih. Aku, aku tanya Mas Eko sekarang. Mas Eko 10 tahun. Bayar setiap bulan menyisihkan dari income-nya Mas Eko. Dari hasil usaha Mas Eko. Dijanjikan nanti akan dapat untung. Tiba-tiba nanti sesuai dengan tahun yang dijanjikan untuk mendapatkan keuntungan tersebut ternyata meleset, mas Eko kecewa nggak? Iya pasti pasti kecewa. Karena apa sih kekecewaan itu kan muncul karena ekspektasi yang tidak sesuai kayak gitu, itu aja kan? Betul. Nah, kalau kita ngomongin uh, apa namanya pembahasan kita terakhir itu, mas Eko kecewa atau tidak dengan uh, katakan nilai-nilai uh, tunai tidak sesuai sesuai dengan dijanjikan? Ini kan sebenarnya percakapan transaksi. Uh, untung rugi di dalam investasi sebenarnya gitu loh mungkin ini deh kasih seringkali sini ya pernah aku dengar atau mungkin saya baca ya mereka itu digimi gini loh kamu berinvestasi tapi gratis asuransi itu loh nah itu juga bisa dikatakan salah langkah sebenarnya ya padahal padahal nih nasabah nih ini ini, ini uh, penting banget kenapa saya bilang bahwa channel-channel seperti ini bahasa hal seperti ini Uh, penting gitu loh mas ya, karena sekarang ini, uh, masyarakat di luar sana butuh media, ketika orang memutuskan, menyisihkan sebagian uangnya membayarkan premi kepada perusahaan asuransi mereka tuh harus tahu uang saya kemana nah, ini yang perlu dijelaskan perlu diluruskan, bahwa premi yang dibayarkan, untuk membayarkan produk atau akun unit link itu dibagi ke dalam dua alokasi mana yang kemudian kita pergunakan untuk proteksi, mana kemudian kita pergunakan untuk modal investasinya tentunya dengan segala resiko yang terjadi nah kebanyakan orang kan tahunya ah gua bayar satu juta sebulan gua bayar 10 juta sebulan katakan ya terus hitung oh berarti 12 bulan uang gua harus 120 juta uang saya harus 12 juta gitu loh padahal bisa jadi ketika terjadinya transaksi di dalam unit link nah nasabah pastinya akan senang dengan proteksi proteksi yang manfaatnya tinggi uang santunan atau uang warisannya tinggi kalau masuk rumah sakit pakai kartu kesehatan plannya tinggi gitu loh ya ketika manfaat lebih besar maka korelasinya adalah alokasi premi yang dibayarkan untuk proteksi itu juga besar maka nasabah harus paham gitu itu yang seringkali meleset Tahunya nasabah telan bulat-bulat aja loh mas gitu kasian juga sih tapi tapi, <tapi gini deka kalau ini yang sering aku denger nih keluar dari nasabah, kemarin sempat uh, keluar di TV juga mereka itu ditawari tabungan kok masalahnya gitu kalau tabungan ya wajar nih uang ratus ribu 12 bulan 6 juta tapi ternyata hilang Betul, betul. Itu udah terminologi yang udah tertanam lama sih, Mas. Dan ini perlu diluruskan bahwa sebenarnya menggunakan kata tabungan nggak masalah di dalam asuransi. Tapi, ya yang masalah adalah ketika kita ngomong tabungan di dalam produk unit link, itu kurang tepat. Kenapa? Karena ketika ketika orang gitu ya mendengarkan bahasa tabungan itu kan saving mas, itu adalah tempat yang paling aman untuk menyimpan uang lah. Let's say perbankan gitu kan, uh, saya naruh uang, kemudian uh, rutin saya masukin, otomatis saldo berkembang gitu kan, uh, uangnya aman, that's it gitu kan. Tapi bicara investasi kan berbeda berbeda sekali dengan tabungan di dalam hal resiko yang terjadi gitu loh. Nah ini masyarakat perlu diedukasi dulu dan tentunya mengedukasi siapa sebenarnya agent atau tenaga pemasar. Maka dari itu, itu ya. ya, maka dari itu, perusahaan-perusahaan asuransi besar sekarang itu melakukan banyak sertifikasi. Kenapa, Mas? Supaya tidak kembali lagi terjadi miselling atau misleading di dalam penjelasan terkait dengan investasi itu sendiri, karena kalau mau tabungan, ada kok, kita pun punya namanya produk-produk tradisional yang sifatnya pasti, tapi pastinya untuk manfaatnya. E, terbatas gitu jadi intinya yang pengen kita sampaikan sih sebenarnya e, masyarakat harus tahu lah ya harus tahu kenapa e, apa namanya asuransi ini penting ya tapi dari dari perspektif masyarakat itu sendiri harus melihat kira-kira butuhnya apa ya saya kemudian kalau saya ambil produk A B dan C kira-kira keuntungannya apa untuk saya benefitnya apa konsekuensinya apa gitu. Jadi jangan hanya sebatas bayar uh, dan pengen uang kembali gitu, mas. Itu udah, udah, udah zaman jadul banget deh, gitu ya. Udah sekarang udah nggak musim gitu ya, gitu, mas. Tapi gimana ya, Dek? Ya, sering kali kadang nasabah itu, ini kok aku ngomong nasabah. Tapi saya memposisikan diri saya sebagai nasabah, karena saya juga sebagai nasabah asuransi itu. seringkali memposisikan, udah nggak aku nggak mau repot. Intinya aku dapat apa? Itu loh. Sehingga, kadang seringkali aku gak tahu manfaat di dalam buku polisku itu apa saja. Itu saja, simple things, deh. Mas Eko, polisnya dibaca enggak? Jujur. Nah, itu seringkali buku tebel segitu, gue suruh baca gimana? Nah, itu berarti memang perusahaan asuransi ini harus mempersiapkan manpower yang luar biasa, gitu ya. Saya yakinlah, sekarang perusahaan asuransi itu sudah mulai mempersiapkan uh, pasukan, ya. Ter, uh, apa Termasuk itu adalah so, uh, agen asuransi. Kenapa yang pertama harus uh, harus dilakukan adalah agen harus memiliki sensitivitas dalam menilai profiling risk nasabah? Profil resikonya nasabah di mana? Nah, kenapa? Gini deh logikanya mas, sejak tahun dulu yang masa aku bilang tahun 90an banyak orang sekali komplain terhadap asuransi gitu ya, terus logika nih, bicara logika analisa logika nih, kenapa sampai tahun 2000an sekarang ya, puluh 2021 Perusahaan-perusahaan asuransi malah semakin besar. Kenapa enggak pemerintah tutup? Bahkan sekarang kita sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas desa keuangan. Jadi itu adalah salah satu upaya sebenarnya untuk menekan tingkat komplain. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan di -perusahaan lembaga keuangan, baik itu perbankan maupun non-perbankan seperti asuransi, ya itu kemudian menjadi uh, salah satu syarat gitu loh ya. Supaya masyarakat merasa lebih aman, ya harus terdaftar di OJK. Nah, balik lagi sekarang Mas, ya, masyarakat Sekarang dituntut harus pinter Sekarang IG udah banyak Ya, Youtube, ya Channel-channel seperti ini, saya yakin Gak cuma Mas Eko yang bikin dan happy, kita happy mendengarnya Betul gak Mas Eko? Ya. Iya dong Tapi yes, tapi jangan lupa sharing juga nih Ya, obrolan kita, supaya Bener. Banyak orang udah di luar sana Memiliki asuransi sesuai yang dibutuhkan Gitu, karena apa? Percaya deh, teman-teman, ya, ini teman-teman Ngopi asik ya, ngomongin kalau kita Memiliki nilai ekonomis dalam hidup, punya asuransi itu kan secara definisi meminimalisir kerugian aset, mas. Bukan bukan malah jadi merugikan aset, gitu loh. Ingat, meminimalisir kerugian aset. Jadi, beli produk asuransi, pahami dulu, baru beli, gitu, mas Eko. Oke, berarti intinya di sini karena tadi saya dengar e, perusahaan asuransi itu kan diawasi oleh otoritas jasa keuangan, kan? Iya, betul berarti kalau saya merasa dirugikan atau pengen komplain pun uh, ya nggak usah harus keluar-keluar di media sosial ya bisa jadi kita harus ke OJK gitu laporan aja ke situ aja ya biar nanti ada penyelesaian ya betul, sebenarnya udah udah dikasih media gitu ya untuk menyampaikan aspirasi atau komplain itu sendiri tapi kembali lagi, zaman sekarang itu mas ya uh, apa namanya Handphone udah di tangan, kamera udah ada di mana-mana, setiap orang udah punya kamera CCTV sendiri lah katakan gitu ya. Jadi kadang orang nggak berpikir, nggak berpikir sampai beberapa kali, nggak berpikir dua kali untuk menyampaikan sesuatu di sosial media gitu ya. Yang impactnya adalah masyarakat-masyarakat di luar sana yang mohon maaf nih pemahaman terkait asuransinya kurang, itu akan terkena impact, terkena imbas, akhirnya mereka tuh menyimpulkan sendiri. Begitu mas ya, dan ini pembicaraan kita seru banget dan kayaknya butuh waktu Panjang banget, kenapa? Karena kalau kita pengen kupas tuntas sebenarnya, kita bisa jelasin tuh kira-kira produk yang paling cocok untuk saya apa ya, untuk kamu apa ya, gitu loh. Besarannya seperti apa, terus kemungkinan-kemungkinan yang terjadi selama saya punya asuransi seperti apa, itu nanti kita bisa bahas gitu mas. Berarti nanti ini akan lebih panjang lagi ya, termasuk uh, kita akan bahas sebuah produk nulis ya di asuransi ya? Boleh boleh-boleh dan mungkin kita harus bikin part-part berikutnya nih Mas kayaknya ya berarti temen ngopi asik tunggu ya tunggu ya kita akan bahas lagi lebih panjang lagi kupas tuntas tentang asuransi kenapa sih kita ini penting banget karena banyak sekali nih di, di di media sosial yang saya baca kayak gitu tuh banyak komplain komplinan itu kenapa sih sebenarnya ya itu sih yang harus kita pahami Yes, dan tugas kita berdua lah ya uh, Dengan segala keterbatasan kita uh, kita sharing gitu ya Kita buka pelan-pelan gitu kan Karena ya kita lihat hal-hal uh, positif terkait dengan uh, nasabah dan soransi Jadi jangan hanya melihat dari sisi negatifnya aja Karena tidak bisa dipungkiri Keyword-keyword di um, website Atau di uh, let's say uh, social media gitu mas ya Ketika kita klik nama perusahaan asuransi perusahaan asuransi manapun gitu mas Eko ya itu pasti itu yang menjadi hot list atau elist yang paling atas itu rata-rata adalah komplain ya asuransi penipu Uh, saya bayar asuransi premi berapa tahun uang saya hilang gitu ya saya ah, banyak hal yang mungkin ini akan seru kita per, uh, kita jadikan bahan pembicaraan supaya apa supaya nasabah syukur syukur nasabah nasabah yang melihat channel ini kepikiran oh iya nih gue punya asuransi gitu ya ah gue bedah polis deh jangan-jangan apa yang disampaikan kita tuh benar ya ternyata rata-rata ya Mas Eko aja nggak baca polis kalau pertanyaan baca, iya. tebal <risas> <laughs> kalau pertanyaan itu dibalikin ke saya apakah Deka baca polis? ya jujur ya mas enggak ya enggak juga enggak juga <laughs> gitu loh ya. <laughs> itu itu, iya. itu bahaya itu gitu. itu habit yang harus kita rubah sebenarnya ya. sama bener. lah kalau kita beli okay. handphone jarang banget buka manual nah. book ya, mas ya bener, bener, bener. lah Ngapain, yang paling penting pakai handphonenya <laughs> yes betul yang penting langsung pakai gitu hmm. jadi ini, ini seru banget lah mas Eko dan diharapkan teman-teman uh, ngopi asik di sini khususnya yang punya polis dicek deh polisnya perusahaan asuransi manapun mengajak teman-teman ke, ke apa kepada kebaikan kok percaya deh maka dari itu cek satu persatu apa sih kalau saya beli produk apa apa tang, uh, tanggung jawab saya kewajiban saya, saya harus bayar biaya apa saja ya kenapa biaya-biaya di perbankan kok berbeda dengan di asuransi kenapa biaya-biaya investasi di sekuritas berbeda dengan di asuransi itu kita harus sama-sama tahu, supaya apa? supaya kita tidak merasa dirugikan dan pada akhirnya kita teriak penipu gitu loh teman-teman, padahal belum tentu kita tertipu begitu teman-teman nah Dika sekarang kesimpulan apa sih yang bisa kita dapatkan dari pembahasan ini tadi? Yang pertama, ini ini aku bahas ya. Kan asuransi banyak dibilang penipu, tapi sebenarnya asuransi itu penting nggak sih? Nah, penting nggak kira-kira ya? Kalau menurut saya pribadi, yang sudah mulai memahami fungsi dari asuransi itu seperti apa, penting banget kecuali kita ya, adalah orang yang asetnya udah nggak akan hilang sampai tujuh turunan kemudian kita bisa mengatur resiko, kita tahu terjadinya resiko-resiko kehidupan seperti sakit, meninggal ataupun, uh, apa, mohon maaf ya, total tetap karena kecelakaan itu bisa terjadi sama kita dan kita tahu kapan, mungkin kita bisa menghindari dengan mudah, tapi balik lagi ya, kalau di, uh, apa namanya di keyakinan saya, makun payakun akunnya mas ya jadi maka jadilah, itu semuanya diserahkan sama yang di atas, cuman balik lagi, ya asuransi itu salah satu bentuk ikhtiarnya kita. Jadi kalau menurut saya pribadi penting banget, penting banget, ya penting banget. Tapi bener deh kak, bener deh kak. Uh, kamu kan pernah denger aku tahun eh tahun 2020 kemarin kan pernah sakit tuh dirawat 3 minggu tuh teman-teman ngopi -teman, asik nih Mas mas Eko ini salah satu penyintas COVID-19 ya jadi di belakang namanya Mas Eko tuh sekarang ada SC19 ya jadi sarjana COVID-19 gitu loh tapi luar biasa loh Mas Eko ya ini mm -mm, keren loh perjuangannya itu selama tiga minggu itu biaya yang harus dibayarkan ya itu total ini masih kecil loh ya kalau dibanding yang lain itu 70 juta loh 70 juta bener 70 juta, 70 juta ya? Okay, Dan itu ya. 70 juta. dibayar semuanya oleh asuransi. Aku bayangin ya, aku bayangin seandainya aku nggak punya asuransi. Bisa jadi aku harus jual mobil tuh untuk bayar itu semuanya. Yes nah ini ini ini menarik banget nih ya dulu uh, sempat tim kita juga kan uh, kita satu circle yang mas ya dikirim tuh foto mas Eko gitu ya dalam kondisi terbaring jadi teman-teman ngopi asik mas Eko ini bukan cuman covid 19 terus kemudian isoman enggak tapi betul-betul tergeletak ya mas ya tergeletak lu apa lemah luhai tapi alhamdulillah ya uh, mas Eko bisa berkumpul lagi dengan keluarga dan bisa bikin konten yang menarik seperti ini nah ini yang menarik mas Eko ketika kita bicara Oh untungnya punya asuransi Balik lagi sifat manusia ya Maka dari itu ingat Tidak ada satupun orang itu Pengen sakit atau merencanakan Sakitnya kapan ya Jadi sebenarnya bukan untung Punya asuransi dibayarin sebenarnya Tapi ya bahasa yang paling Sederhananya adalah Kita sedang mengamankan aset kita Kebayang gak? 70 juta 70 juta gitu ya, Mas Eko. Yang sampai kepikiran kalau gua gak ada acuan sini, pasti mobil gua melayang gitu kan? Ya, belum lagi living cost yang harus tetap berjalan gitu loh ya. Tapi balik lagi, itu kan yang menentukan Tuhan ya. Maka dari itulah, karena kita enggak tahu ya. Alhamdulillah, sampai hari ini, sampai saya vaksin nih dua kali. Sampai hari ini, terima kasih. Thanks God gitu loh, saya enggak pernah terkena COVID-19. Bahkan ibu ibu saya penyintas juga alhamdulillah beliau sudah sehat gitu. Masnya Jadi sekitar saya memang banyak yang terkena bahkan tetangga-tetangga gitu ya tapi balik lagi ee uh apa karena saya sangat sangat mematuhi protokol juga bukan berarti Mas Eko enggak ya karena apapun bisa terjadi sih cuman saya memang cukup ketat selama hampir 2 tahun tetap stay di rumah tapi tetap teman-teman ya apapun yang terjadi itu salah satu bentuk ikhtiar kok ya kalau aja Mas Eko enggak punya asuransi gitu ya 70 juta itu sayang banget ya Mas ya <laughs> melayang gitu aja loh intinya asuransi itu penting juga asuransi itu penting yang kedua, berarti apa yang harus dipahami juga oleh nasabah maupun si tenaga pemasar agar tidak terjadi ya komplain ataupun demo-demo seperti kemarin itu jadi apa nih? Yes, yang pertama adalah jadilah nasabah yang pintar, yang cerdas. Simple, cari uh, agent yang profesional, ya, yang certified. Yang betul-betul bisa menjadi sumber informasi buat kita sebagai nasabah. Kenapa ya? Karena ngomongin asuransi ini kan kita menyisihkan sebagian uang kita. Ya, jadi nasabah jangan jangan nggak mau tahu harus tahu uang saya kemana. Nanti seperti apa konsekuensinya seperti apa. Kalau perlu ya kalau perlu ya itu nggak harus langsung closing kok. Percaya deh ya. Karena pelajari apa? dulu karena kita, ya. Yes pelajari dulu gitu dan paling penting adalah teman-teman lihat background uh, reportnya si agent. Seperti apa? Yes, itu penting banget mas Eko, itu penting banget Terus uh, itu tadi dari sisi nasabah mempelajari Sedangkan dari sisi si agen harus seperti apa nih? Tenaga pemasar yes, agent tentunya harus lebih, apa ya, lebih sadar lagi bahwa memiliki punya tanggung jawab yang sangat besar. Karena ini lagi ngomongin duit orang, gitu kan. Jadi, uh, jadilah agent yang profesional sebenarnya. Dan saya yakin perusahaan-perusahaan asuransi sekarang ini luar biasa, mas. Ya, kalau ada produk baru, biasanya certified, gitu ya, ada sertifikasi. Sekalipun kita sedang pandemi seperti ini, ya, perusahaan-perusahaan asuransi saya yakin, deh, ya, tidak tidak hanya tempat saya bekerja, gitu ya, pasti memberikan yang terbaik, salah satunya adalah trend Training, training terkait dengan produk gitu ya untuk untuk merefresh kembali knowledge uh, daripada uh, apa agent secara keseluruhan gitu mas. Ya oke okay, oke. Okay. Jadi itu ya teman-teman ngopi asik. Dan dan satu lagi mas kesimpulannya dan satu lagi sorry, ya, sorry apa satu lagi. lagi. Nah itu nasabah sekarang dan dulu tuh jauh banget lebih dipermuda yang sekarang. Zaman dulu orang beli asuransi nunggu polis jadi sekarang kita browsing aja kita masukin keyword aja di Google itu udah mulai banyak tapi bercampur ya dengan yang asuransi penipu lah asuransi A, asuransi B teman-teman boleh cek websitenya buka segala macamnya gitu ya bisa jadi baca baca dulu ya betul tahu tentang kotanya yes. seperti apa kayak gitu betul mudah. betul jadi sebagai pelengkap lah ketika agennya uh, apa namanya menjelaskan kemudian teman-teman cek juga begitu dan okay, satu lagi mas good. pastikan yes apalagi pastikan mm -hmm nasabah tidak memilih perusahaan asuransi yang sembarangan cari tahu di mana kantor agensi ataupun kantor uh, pusat dari asuransi itu sendiri dan bagaimana sistem untuk komplain handlingnya call centernya segala macam itu harus clear harus jelas yes betul berarti paling nggak mereka tahu nanti kalau saya komplain berarti harus kemana nih kalau kadang sering kali kan mau komplain agennya nggak <tuk> nah, ada kayak gitu kan maka dia bingung oh, ya kan benar kan itu Yes, makanya. yang paling sedih gini hmm. mas katanya. Berarti kalau seandainya agennya gini, kalau agennya nggak ada pun sebenarnya, ber, sebenarnya si nasabah itu bisa langsung ke kantornya ataupun bisa langsung ke kantor pusatnya ya? Oke, jadi eh, bagaimana Deka? yang Yang ini tadi yang perlu di, dilakukan itu berarti nasabah sebenarnya bisa melakukan eh, komplainannya itu secara bertahap ya, bertingkat ya sebenarnya? betul, secara bertingkat sebenarnya jangan khawatir, jadi agent atau tenaga pemasar itu perwakilan dari company atau dari perusahaan itu sendiri tapi nasabah harus tahu bahwa perusahaan itu berdiri, establish gitu loh mas ya itu perusahaan besar, masa nggak ada kantornya, nah itu yang harus yang harus nasabah tahu, jadi jangan hanya sebatas oh saya punya asuransi, ah itu hanya sebatas, ter, apa namanya, tertutup badan agentnya aja gitu loh ya karena, karena yang paling sedih adalah gini mas banyak sekali cerita di luar sana yang berkembang ya, ciri-ciri uh, agent itu adalah manis, manis di depan katanya gitu ya. Itu memang, memang, memang kadang sering terjadi. Maksudnya apa? Manis itu ketika transaksi, ketika melakukan approach atau pendekatan itu baiknya luar biasa. Eh giliran di tengah-tengah dihubungin susah, karena nasabah nggak cari tahu bahkan polis aja nggak dibaca. nah Nasabah bingung mau kemana? Yang pada akhirnya merasa dirugikan tadi gitu, Mas Eko. Bener, mm -hmm. bener, bener, bener itu bener sekali. Jadi uh, buat teman ngopi asik yang nonton ini pastikan kalau mau beli asuransi ya. Mereka tahu nih kantornya di mana dan sebagainya, tapi intinya yang paling penting kalau mau komplain atau misalnya di sini mau uh, ya mungkin merasa dirugikan bisa langsung uh, ke OJK atau mm -hmm. apapun kayak mm -hmm. gitu ya di kayak yeah. ya Don't worry, lah ya. Yeah. Jangan sampai ya jangan sampai marah-marah karena di video yang yang ini nih yang aku lihat video yang ini nih nih, coba lihat nih. ini ini sampai marah-marahnya kayak gini nasabahnya ya harus banyak disensor kayaknya ya <gay> nah ya ini sensor aja nih ya. <gay> Oke, tidak terasa kita sudah lama Deka, ngobrolin ini, tapi kita harus bikin uh, part berikutnya. Harus-harus. Harus. Ya. Kita akan perdalam lagi produk-produk uh, asuransi ya, secara general seperti apa ya. kita. Uh, dan di Indonesia kan tahu ya, banyak perusahaan asuransi besar juga. Jadi sebelum memutuskan beli asuransi apa, bapak ibu, nasabah, orang-orang di luar sana, teman-teman ngopi asik harus tahu. Nah, kita akan bahas tuntas nanti Seperti apa aja sih jenis-jenis asuransi itu Dan kira-kira yang cocok dengan saya apa Gitu, Mas Ya, nanti nanti saya ada kata-kata pamungkas nih Ya, apa nih? Silahkan langsung aja di pamungkaskan Oh, langsung aja? Oke, nih Teman-teman asik Ya, kata pamungkas saya cuma satu Jangan beli asuransi Kalau Anda nggak paham Oke? Tapi tetap harus beli asuransi Karena asuransi itu penting, Mas Eko Bener, iya penting. Tapi harus paham ya. Iya, harus, harus paham tahu. ya, Betul sekali. Iya, oh, yeah, bener. Oke. Okay. Bakik, <laughs> terima kasih Dekah sudah menemani sayang. Sama-sama Mas Eko, yeah. thank you juga. Ini saya... Udah ngundang saya, Cie <laughs> diundang gitu ya. <laughs> bener. <laughs> iya, kamu kan jadi tamu tetap juga nanti ya. <laughs> Oke, okay. jadi backup Nanda nih kayaknya ya. <laughs> iya dong, Nanda baru sepedaan terus pasrahnya. <laughs> iya, tapi dia tenang nih. Kenapa? Kalau... Kalau saya lihat channel, uh, apa namanya, sorry, uh, liputan, apa namanya, kemarin tuh, ya, dia dia koleksi helmnya banyak banget tuh, ya. Dan dan sama nih, sedikit, sedikit, sedikit, ya. Asuransi juga sama seperti helmnya nanda. Kualitas helm akan menentukan, ya, faktor keselamatan itu seperti apa. Jadi banyak sekali produk-produk asuransi yang teman-teman harus tahu. Kenapa saya harus bayar tinggi? Kenapa harus saya bayar murah, gitu ya. Itu harus teman-teman ngopi tahu, gitu, mas. Yes. Oke, okay, teman ngopi asik. Terima kasih ya, ke anda masih tetap menyimak ya sampai selesai. Jangan lupa subscribe sekali lagi dan kita akan ketemu berikutnya bersama Desandi Kurniawan. Oke mas. Salam ngopi asik dan yuk dong.